sadar bahwa engkau adalah penolong abadi kami bukan saja dalam hal rohani tetapi juga dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani kami memohon bantuan dalam kecemasan finansial kami sekarang ini karena keadaan yang tak terelakkan yang terjadi dalam hidup kami kami betul-betul kekurangan dan merasa malu karena tidak mampu mengembalikan hutang-hutang kami. Bunda penolong abadi yang terkasih, kami tidak memohon kekayaan, kalau hal itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kami semata-mata memohon bantuanmu, agar kami mampu untuk memenuhi kewajiban kami saat ini. Kami percaya, ya Bunda Allah yang terkasih, bahwa engkau sangat baik hati dan dermawan terhadap semua anak-anakmu yang setia padamu Karena itu, aku mohon kepadamu bunda yang terkasih Bantulah kami dalam apa yang saat ini sangat kami butuhkan Kami mencoba dengan tulus untuk memecahkan persoalan kami Namun kami percaya kepada doamu yang lebih manjur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 Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.